Baiklah para sahabat untuk mengawal, jumpa kita di kesempatan kali ini para ya Untuk warga konohan hiwau kembali, jangan lupa dukung Lesti ajang ima tak bosan santa henti-hentinya Mengingatkan untuk kita semuanya para ya untuk tembuskan di angka 10 juta Yuk sama-sama para ya Kita semangat, kita yakin, kita optimis Bismillah, Lesti akan bisa membawa pulang piala penghargaan Indonesia Music Award 2022 yuk tembuskan 10 juta hari ini yakin kita bisa kemudian juga persahabatan ya, jangan lupa untuk mendukung Bunda Lesti di ajang The Academy 5 Social Media Award 2022 di Indosiar. karena untuk batas voting cuma sampai tanggal 2 Desember persabat ya semangat terus bismillah juga mudah-mudahan Lesti bisa menang dan bisa membawa pulang piala penghargaan The Academy Lima Social Media Award 2022 karena Bunda Lesti Kejora ini masuk kategori juri terfavorit kemudian juga bersabat ya sebelumnya banyak sekali kabar-kabar yang membuat kita tentunya sedih melihat fanbase satu dan fanbase yang lain saling menghina, saling menyalahkan, dan saling membuli, apalagi sampai ada yang saling memfitnah. Bersahabat, ya. sebelumnya L2W mengunggah sebuah postingan dan klarifikasi bersahabat, ya, bahwa akan ditindaklanjuti orang-orang yang memfitnah. Ini akan diproses secara hukum, persahabat ya. Dan kita lihat juga diunggah bu Fir sebelumnya memberikan saran, persahabat ya, untuk bisa move on dan tentunya bikin akun baru karena prestasi itu hanya tinggal kenangan dan sejarah yang dibuat Lesnar Lovers Dan tentunya persahabat ya, dilihat juga persahabat diunggah Lesnar Sweetie ada sebuah kalimat juga yang diunggah Silahkan yang mau lapor-lapor aja Jangan keluar-keluar di sosmed Dan hapus embel-embel L2W Mending bikin account dari nol, Persahabat Ini banyak sekali ya tentunya Para fanbase yang saling menyerang Kita miris banget melihatnya Mudah-mudahan persahabat ya Untuk masalah ini cepat terselesaikan Tidak ada lagi fitnah Tidak ada lagi saling bully Apalagi saling menjatuhkan bersahabat ya Kita tentunya sama-sama mendukung Leslar Mudah-mudahan bersahabat ya Lesti Rizky Bilar tentunya selalu menjadi kebanggaan Untuk kita semuanya warga Konoha Yuk sama-sama bersahabat ya Menjadi fanbase yang baik Menjadi fanbase yang solid untuk mendukung karya-karya Lesti dan Bilar sama-sama kita tentunya selalu mengingatkan dalam hal kebaikan, persahabat ya. Jangan sampai ada tentunya bulian, fitnah. Apalagi, bersahabat ya, ini fanbase Leslar yang membuat kita pasti sedih. Apalagi Bunda Lesti, Papa Bira melihat ini. Pasti merasakan sedih banget, tersahabat. Kita lihat juga diunggah nih guys-nya Lesti. Ini bagian dari L2W nih persahabat ya orang-orang yang berisik dengan mencela, menghina dan merendahkan orang lain itu hanya orang-orang yang nggak mampu ada di titik L2W saat ini. Kalau iri, saingi kami dengan prestasi kalian bukan caci maki lawak kalian ini katanya tuh persahabat ya. Dan kita lihat juga tanggapan L2W diunggah kembali oleh akun yang sama A Halesti. Persnaba ya. di sini ada sebuah kalimat. Pada prinsipnya tindakan menunjukkan penghinaan terhadap orang lain Terbuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat data Diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik Sedangkan ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE ya, Kita mendapatkan informasi dari l langsung w langsung ya, Bahwa bakal ditindaklanjuti ke jalur hukum Persahabatnya di sini kita lihat persahabat ya Tentunya kalimat sebagian dari al 2 yang diposting di kalimat caption Kami harapkan orang-orang yang telah terlanjur membuli, menuduh, dan menghujatnya Untuk meminta maaf dan selesaikan secara kekeluargaan padanya Atau kami akan urus melalui hukum karena terbukti fitnah Dan menghina fisik dan melakukan head speech kepada kami Dan ayu. itu persahabat, yaitu kalimat yang ditulis oleh L2W, sahabat, ya, bila mana tidak mau minta maaf dan selesaikan secara kekeluargaan, bakal diurus melalui jalur hukum. Kita lihat juga bersahabat ya, di kabar selanjutnya di unggahan terbarunya, Beni Abeni Mali Sofian ini memposting kembali Postingan dari Kak Rara Istri dari Abeni Perhatikan persatabat ya Assalamualaikum sekali lagi Rara mau reminder Udah banyak banget korbannya Saya maupun Abeni Tidak mengadakan giveaway Atau undian Atau kerjasama dengan brand manapun Mengenai giveaway Atau undian IG Tersebut bukan ACC saya Jangan mau transfer dalam bentuk apapun. Mohon maaf jika ada beberapa yang tertipu. Mohon bantu di report teman-teman tuh persahabat ya. Ini bukan ACC saya, kata istrinya Abeni. Mudah-mudahan ya tidak ada lagi, tentunya korban penipuan persahabatnya karena banyak sekali nih korban yang tertipu persahabat ya. Mudah-mudahan ya, keluarga Leslar Keluarga Lesbilar Selalu dilindungi Dari orang-orang yang tidak baik Yuk sama-sama kita sebagai fans Terus positif Untuk mendukung karya-karya Leslar Tetap semangat Mudah-mudahan ya, untuk Masalah yang sangat luar biasa ini bersahabat ya Menurut Bang Mimin ini masalah yang sangat luar biasa sih ya Fanbase satu dan fanbase lain selalu saja bersahabat ya Saling fitnah, saling bully, sama-sama kita hentikan Mudah-mudahan tentunya bersahabat ya Kita semuanya adem ayem kembali Kita dukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita masih menunggu cidukan terbaru lainnya bersahabat jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube diva tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari Lesti dan Bilhar bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh